Halo guys, kita ada di sungai. Cikumpai. Papanya. Kita akan menjalaikan, Kita akan menjala ikan. Kita akan Menyair. Hmm. Sekarang ikannya sudah banyak guys. Lumayan. Udah, udang, udah, udah, kebun Guys, spot, uh, ke sana air. Kita di sini. Hey guys, kita sudah angkat. Uh, lumayan ikannya. Ada udang, ada ikan nila. Ada ikan boboso. Sekarang di sini saya bersama si Dedod. Dedod, mau, buka baju. Tuh udah barasus, soalnya di sana Ngerlep. air eh, lumpurnya ngerlapnya. Dan kita juga udah dapat lumayan, hmm. dapat lumayan lah ikannya. Ada nila, ada udang, ada apalagi bentur, banyak lagi. Nah di sini di atas ya. sana tuh kebun, -kebun. apa Oh, lauk di mana, dek? Di Disi, sini. Hmm. Wah. Uh, ada ikannya, si Ade dapat ikan. Kita lagi lagi lagi. kita cari lagi guys. Hmm. Nah. siapa tahu kalau ada sok cepat atau nyari. Oh. tuh nyari. bocah dasar, <tuh> mau topi. oke, okay. yuk. udah. udah. ayah cepat. bukit ya. Nih, hutan banyak ular-ular, anak kondak. Jalannya, guys. Uh, ke atas. Uh, itu di bawah. ya kita istirahat dulu sejenak ini masih tanah alami hitam ya hangat cuman. oke guys Ya si derodnya tuh mewah ya laut, sedang juga mewah nah, ya. Nanti kita ke sana. Kita ke depan lagi. Buanglah. Ya. Stop. Ya guys, kita ada di sini lagi. Kita akan ke sana lagi ya. Wah jembatan. Tuh, oh, di bawah. Wah di bawah curam sekali oh, ada jauh sudah dedo keterisan kebulusan cibolang ikannya lumayan ya oh lumayan tinggal iya semangat banget. Cepat. mana Oh, ya oh, nah. nah. oh, iya, yuk nanti di, di sana ke turun. Nam. Nah, di sana, okay. Ketemu. Iya, nah. Ketemu jalan. Uh -uh. Yuk itu di bawah jembatan disana. ya ini pohon kebun bambu anak kebun wah tidak ada udang kesana nah banyak sarang burung gitu guys hmm ya cepat cepat banyak ular. Allah oh, jatuh turun rug, -rug. dua jematan, jematan empat. kita akan turun lagi ke sana uh oh. oh, ada yang mau nyemprot <coughs> tanaman kita akan melaju ke sana ya Oke okay, saya tinggal dulu Yes ada yang aja laikan sana juga Lumayan. Nah kita akan ke bawah jembatan itu Ini penghasilan Lumayan gunanya tenang tapi uh, letaknya tanahnya nggak belasak ayo kita pulang Halo. ayo ini siapa pak udah ya pulang ya udah. bye bye bye bye mau kita, kita oh. sama kopi, guys Aduh. udah guys udah udah lo guys udah belum guys, udah. Lalu, guys. Lalu, guys. <laughs> ayo kita udah ya udahan no hmm. oh, si dedornya itu geningan udah duluan dedornya udah duluan mau dibawa ikannya mau dibawa sama adek Ya, jangan nyelakau. Nggak Ya, ya, ya mangga mangga. Ih, <tik> <tik> uh, sasin. Mangga. Mangga. <tik> uh -huh. enak -en, enak -en. ya lumayan ikannya lumayan banyak Uh. Penutup atuh dek, hmm? udah guys kita pulang. Sudah cepet atuh. Ya, ajar dia. Hutan, bapak, bapak. masih jauh, masih jauh guys. Uh. Nah dulu di sini suka banyak ular hitam ular hitam rutin rutinitas ular hitam di sini nah Papa ini ke atas apa Papa. iya sok tuh cepat wow jambu di pasar tuh ikan terbaik burung terbang jadi salah udah Alhamdulillah sudah nyampe ke dataran uh, sana Ayo, Ayo udah se nggak sabar sih ada lapar kita lupa coba persiapan Dek, yaudah guys Udah dulu ya Alhamdulillah udah nyampe rumah Ayo Udah nyampe rumah guys Yaudah ya Mari Assalamualaikum